ini kata-kata bijak persahabat untuk semuanya. Jangan pernah menilai seseorang dari katanya. Tapi lihat dulu faktanya. Karena zaman sekarang, seseorang menghasut orang lain dan mengkambing hitamkan. Seolah-olah orang yang ia fitnah, orang yang bersalah. Hingga kamu ikut membencinya. Itu kata-kata bijak dari Kak Nova untuk semuanya. Jangan pernah menilai seseorang dari katanya, tapi lihat dulu faktanya. Untuk berikutnya bersahabat, ini masih bersangkutan dengan kata-kata bijak dari Kak Nova. Kita lihat bersahabat, mobil Leslar sudah tiba di Polda Metro Jaya. Papa Bi dan Bun Les sudah hadir pagi tadi bersahabat. Masya Allah, mudah-mudahan apapun yang dilakukan, apapun segala urusan dari idola kesayangan, selalu dimudahkan, selalu dilancarkan. Amin. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Sweety. Kita simak juga prasahabat kalimat caption yang ditulis. Bismillah, Bapak Abi sama Bunda El sudah di Polda. Semoga pagi ini kita bisa lihat pelakunya. Amin, Ia ya Rabbal Alamin. Semangat Leslar, doa kami selalu bersama kalian. Masya Allah. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Instagram Leslar Fatih26, Rizky Bilar, Pak bisa nggak sekalian media-media yang suka buat tagline ngawur kena juga tuh Hati-hati juga persahabat, ya untuk para media yang suka ngelantur bikin berita Lesti dan Rizky Bilar Kemudian juga persahabat kita lihat dari akun Karaweng ini mengatakan diliatin orangnya ya pak supaya buat efek jera buat kuya Bismillah saja persahabat Mudah-mudahan kita mendapatkan titik terang hari ini dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Kemudian kita lihat juga persahabat selanjutnya, ada cidukan Lesti dan Papa B tiba di Polda Metro Jaya. Bismillah ya semoga dilancarkan, doakan yang terbaik. Leslar didampingi Bapak Pengacara, Cik Mer dan Pai En sekarang sedang menemui tersangka di Polda. Wow, ditemani langsung oleh Om Izhar. Dan Cici Mary persahabat ya, menemani langsung Leslar. Di Polda Metro Jaya Untuk menemani, untuk menemui Tersangka, persahabat Semoga selalu diberikan Kelancaran semuanya, apapun yang dilakukan Oleh idola kesayangan hari ini Bismillah saja, doakan yang terbaik Kemudian, kita lihat juga Persahabat selanjutnya di sini ada sebuah kalimat komentar Dari Kak Mary Tunggu aja, kata Kak Mary Sambil ngetik nama salah satu Haters, persahabat Nama akunnya Tona Balu 65 Sabar ya kata kameri Dikirain bercanda kali ya Sambil tertawa. Jangan lupa nonton TV jam 10 pagi ini Atau semua akun gosip ya Satu persatu kita bereskan Sekarang bisa ya menyebar fitnah Dan ujar kebencian Tertawalah Itu kata kameri Dan sambil ngetek juga nama pengacaranya Papa B Tolong ini bereskan juga Kepada Bapak Sadra Sesko Sebagai pengacara Leslar Wow, siap cik kata pengacara Papa Bilar Wow, satu persatu bersahabat Semua orang-orang yang memfitnah Leslar akan mendapat keadilan Sebagai warga Konoha, terus mendukung apapun yang dilakukan oleh Lesthar Mudah-mudahan, tentunya biar menjadi efek jerah bagi para penyebar fitnah Mudah-mudahan juga tidak ada lagi yang memfitnah Lesti dan Rizky Bilar Kemudian juga, persahabat, kita mendapatkan info kali ini dari fanbase Lestari Switi, Alhamdulillah, muka pelaku dirilis setelah sholat Jum'at. Dewa persahabat, ya, siap-siap aja untuk semuanya. Setelah sholat Jum'at, bakal dirilis pelaku yang setelah memfitnah Lesti dan Rizky Bilar. Warga Konoha, siap-siap aja habis Jum'at. Bisa lihat muka pelaku yang tentunya sudah Menyebarkan fitnah tentang Lesti dan Rizky Bilar. Doakan support dan dukung yang terbaik. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik hari ini dari Lestar. Jangan kemana-mana terus ikuti dan pantau channel Diva TV yang akan selalu memberikan info-info mengenai Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.